Hai, hai, hai, taukah kalian, sob? Yang namanya binatang liar, mereka tidak dapat dikendalikan, layaknya peliharaan. Selain itu, mereka juga punya insting berburu dan bertahan hidup yang sangat kuat. Apalagi jika hewan tersebut adalah makhluk karnivora pemakan daging manusia yang bisa bikin siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Mungkin karena habitatnya kita rebut, alhasil manusialah yang jadi salah satu menu mereka.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 Menerobos kandang harimau, seseorang yang sedang mabuk memang tidak akan sadar dengan tingkahnya sendiri. Ya, seperti seorang pria yang satu ini, ketika masuk ke dalam kebun binatang New Delhi setelah meminum alkohol, mungkin karena pengaruh alkohol, dia masuk ke dalam kandang harimau putih. Bagai santapan makan siang, harimau langsung mencabik-cabik badan pria yang satu ini. Wow, ngeri ya! Beberapa penonton histeris dan melempar batu dan kayu untuk melindungi pria satu ini dari harimau. Namun semua sudah terlanjur terjadi, sementara petugas tidak bisa berbuat apa-apa. Dan menunggu selama 15 menitan untuk mengangkat badan pria tersebut yang sudah tak berjawa. Tantang 11 Harimau Dalam video yang direkam oleh seorang wisatawan, terlihat ada seorang pria yang mendatangi sebelas harimau putih yang tengah duduk santai bersama. Bukannya takut, pria tersebut malah terus mendekat hingga jarak mereka hanya satu meter. Ya, beberapa harimau yang tak nyaman dengan kehadirannya pun bahkan terlihat mulai berdiri seolah siap menerkamnya kapanpun. Bahkan beberapa pengunjung yang ada di sekelilingnya mengatakan, kalau mereka sudah memperingati untuk menjauh dari kawanan harimau yang sedang lapar tersebut. Tapi sayangnya, peringatan itu seakan hanya angin lalu untuknya. Alhasil, pria itu berakhir menjadi santapan siang sebelas harimau putih yang kelaparan. Mengelus Harimau Beredar sebuah video yang memperlihatkan Seorang penjaga kebun binatang yang mengalami musibah mengerikan Yang nampaknya tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya Ketika berada di kandang harimau Seorang penjaga yang hanya bertugas memberi makan harimau Seketika memiliki sebuah ide untuk mengelus kucing besar itu Ya, yeah, terlihat dalam video Ia mencoba memasukkan tangan kanannya melalui celah kerangkeng besi Yang mengurung harimau benggala itu Sembari memanggil harimau tersebut untuk mendekat agar bisa dielus-elus, tetapi kepala harimau itu hanya tertuju kepada tas yang ada di pinggangnya. Meski pada akhirnya bisa mengelus tangguk harimau tersebut, namun nampaknya harimau itu merasa kesal dan tidak nyaman. Secara tiba-tiba harimau itu langsung menggigit tangannya dan tidak mau melepaskannya meski ia sudah berusaha keras untuk menariknya. Nah,